Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video saya kali ini uh, saya mau membahas herbal uh, yang namanya kapsul ekstrak daun bidara. Ya. Daun bidara yang ini uh, kalau kita beli bentuknya udah kayak ginian, botolnya kayak gini. Ini isinya jamu, jamu daun bidara, ada pomnya ya. Kapsul ekstrak isinya 60, komposisinya daun bidara. Dan kalau kita mau minum itu eh, apa namanya? diminum 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari itu 1 2 kapsul. Diminum baiknya sebelum makan kayak ya, Ini diproduksi oleh Hanif Herbal didistribusikan oleh Natural Herbs. Ya, manfaatnya juga banyak banget. Ini ada menyembuhkan pilek, flu dan aids, Antioksidan, tinggi menyembuhkan berbagai lambung, penyakit lambung, menyembuhkan penyakit abnormal jaringan, membantu gangguan sihir, mengatasi bisul, ambeien, peradangan diabetes, depresi luka bakar, luka kelembaban kulit, bibir pecah-pecah dapat meremajakan, meremajakan beberapa sel kulit baru, bisa tingkatkan kesehatan kesuburan rambut menyemburkan eh menyembuhkan jerawat ya ini ya kita gitu, ya. lihat kalau kita mengacu ke dalam eh, apa namanya di agama Islam itu anda memang ini daun bidara ya dari itu ya, daun bidara ini digunakan untuk sebagai gangguan sihir biasanya ya gangguan yang sihirita ya kayak gitu sesuatu yang gaib gangguan dari luar, maka ee, obatnya ini daun bidara daun bidara ini kalau dilihat sifatnya itu lebih ke arah dingin ya, lebih ke arah dingin, jadi untuk sindrom-sindrom panas penyakit yang disebabkan oleh sindrom panas itu bagus banget bisa kita gunakan kapsul daun bidara ini nah buat teman-teman yang mau beli, saya sertakan linknya di bawah ya, link bisa beli di shopee ya jadi teman-teman langsung klik aja linknya di deskripsi nah ini ada 60 kapsul ada juga ini dalamnya ada kayak model Apple, supaya enggak nggak lengket itu dalamnya ada pelombaknya nah itu dia e, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah jika bermanfaat silahkan di like ya jangan lupa sebarkan informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan kalau misalnya ada sakit bisa dibelikan ini kapsul uh, daun bidara memang sih banyak banyak juga uh, uh, yang sembuh apalagi yang apa karena aktivitas gangguan-gangguan aktivitas yang gaib-gaib itu mereka yang konsumsi bidara ini memang langsung enak katanya sih kayak gitu jadi teman-teman bisa langsung beli aja ya, ini dada nada gitu itu nah mantap aja dikonsumsi bagus buat kesehatan ya tapi ada langkah baiknya sambil dikonsultasikan konsulta, di juga dengan e, penjualnya atau yang paham dengan herbal ini ya tahu kalau memang nggak tahu silahkan teman-teman boleh komen di bawah dulu itu aja semoga e, review tentang daun bidara ini bermanfaat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.